ada tiga periode di antara kita ngurus minyak aja gak bisa tak konstitusi ya cukup dua periode gak boleh nambah jangan ada yang kejang-kejang oh. kalau bapak presiden jokowi jadi 3 periode lagian kenapa sih minyak yang langka Kau kamu presiden minyak langka itu kamu tanya di menteri perdagangan kenapa minyak langka Terus kenapa ya kamu yang di Jawa tuh? Setiap kali ada harga naik, kamu selalu demo. Kenapa? Sedangkan kami yang Indonesia Timur tuh, khususnya Papua dengan NTT, yang kalian anggap kami bilang provinsi termiskin. Setiap kali ada harga apa-apa yang naik, kami biasa-biasa saja. Kami tidak pernah demo. Makanya sekarang kami mendukung 100% Bapak Jokowi. Tiga periode baik tahu luar biasa hey, ayo aku apalah ketemu lagi dengan Nyai Taglan <tuh> apakah panggilimu disana <tuh -tuh> tadi saya simak katanya uh, pertaleg LPG Luhut ayah uh, memberikan sinyal akan menaikkan tarifnya Oke lah ya tapi begini kita simak dulu berikut ini dulu megawati meninggalkan jabatannya BBM seharga Rp1.810 begitu jatuh ke SBY menjadi 6500 naik kalau ugalan, juga keput ya langsung menjadi 360% nah, dari 1810 menjadi 6500 pertama pertama nih pertama ya Megawati meninggalkan harga rupiah begitu disambut oleh SPY menjadi 10.200 rupiah ugal-ugalannya peloncet apa itu langit ketujuh oh, eh, bukan lainnya ya sampai loncet ke langit ketujuh harganya menjadi 155 persen oh. nah sekarang dari tangan SPY 10.200 8 tahun Jokowi hanya bergeser sedikit tadinya SBY 10.200 ya, di masa era Jokowi menjadi 12.500 artinya cuma 13% bagaimana perbandingannya antara Jokowi ya, selama 8 tahun dibandingkan dengan SBY tadi 155% dengan 13% gedean siapa? ugal-ugalan siapa? hanya <tik> <tik> <tik> bilangin dong sama SBY, kalau naikkan BBM itu jangan ngebut, -ngebut ya jangan ugal- Kalau ada saksi-saksi apa di ya. akibatnya oleng toh ya. Nah, artinya BBM dari tangan SBY ya BBM ya 6.500 ya. Selama 8 tahun Bapak Jokowi menjabat hanya berkisaran 7.000 dan 8.000 rupiah. Berapa persen kira-kira? Cuman 12 persen kan? Ya kan? Enggak sampai 360% ratus